Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, uh, materi ekstra tentang pembuatan SMPS Dual Output. Jadi, untuk SMPS Dual Output. Uh, disini pcb yang kita gunakan pcb dari produk sinar jaya audio om wahab uh, cara kerjanya sendiri uh, di sini yang bagian ini adalah soft start jadi sebelum mas sebelum ke relay ini input ac kemudian disalurkan lewat emi terus di masuk ke dioda menjadi dc nah, kemudian di sini jadi arus dc setelah itu mengaktifkan ini ada dua smps ya ini smps nanti untuk supply pfc sama supply sms eh, smps utama jadi setelah ini aktif maka sub smps ini bekerja nanti akan outputnya mengaktifkan relay setelah relay jalan maka ini sudah tidak digunakan lagi uh, untuk yang menghubungkan sudah melalui relay ini. Nah, untuk di sini berarti ada bagian pertama bagian MI ini, ini penting sekali. Kemudian nanti ini ada bagian PFC, ini yang bagian PFC. Kemudian ini bagian SMPS untuk supply yang bagian ini ya. pakai IC UC ini pakai IC NCP. Kemudian yang bagian ini adalah SMPS utama, PWM-nya di sini. Ini nanti uh, switch-nya di membuat apa ya, bekerja di sini untuk men -suite satu sistem switch di sini. Ada dua output, kemudian mengerjakan MOSFET ini. Kemudian nanti di sini di trafo ini ada primer sekunder dan sekunder menjadi out ada out out pertama out kedua jadi out pertama bisa digunakan dua out atau bisa juga dijadikan sebagai ini di jumper sini ini menjadikan uh, supply buat kelas h ya berarti ini misalnya ground lv plus lv min kemudian hv plus sama hv min Uh, langsung saja untuk pembuatannya yang paling utama ketika sudah mendapatkan PCB langkah yang pertama kita bisa langsung pastikan dulu komponennya uh, dari beberapa area ini kita bisa terlebih dahulu kalau kita pasang ini berarti area ini ya input dari input AC kita pasang, ini kita pasang. Ini relay-relay kita pasang semua, EMI kemudian ada sekring ini ada fuse di sini kita pasang semua. dan dioda. Dioda kita dioda sisir ini. Kita pasang satu terlebih dahulu. Heatsink kita lepas tidak tanpa heatsink dulu. Kemudian yang area lilitan ini PFC ini kita enggak usah pasang dulu tapi kita jumper pakai satu kap uh, pakai satu kabel atau kawat di sini kemudian elko kita pasang satu nah kalau yang di pcb ini nya tertulis pakai 400 volt nah lebih amannya pakai yang 450 volt bisa menggunakan 470 mikrofarad 450 volt Kenapa pakai 450 volt? Karena terkadang uh, output output PFC ini kadang keluarnya melebihi 450 volt pas IC error atau pas apa ini resistor di sini melar nilainya menjadi lebih besar. Ini menjadikan outputnya menjadi lebih besar dan ini bisa kalau kelamaan bisa meledak juga nih. Uh, berarti ini sudah dipasang elko bisa sudah elko, kemudian yang bagian mosfet ini mosfet kecil ini, bisa pakai mosfet-mosfet MOSFET kecil 7N60 atau versi itu ya versi-versi yang itu 7N90 atau berapa itu saya sini, di sini memakai versi K2837 ini yang di sini pakai K2387. Ini pasang, ini belum dipasang semua. Dioda ini juga bisa uh, ini dioda, ini dioda, dioda 3 kaki pakai RURG3060, pakai mur juga bisa. Uh, pokoknya versi versi ultra fast yang penting valet ultra fast. Pasang satu. Berarti ini belum, ini juga belum dipasang. Nah, kemudian IC UC kita pasang juga, nah, blok ini kita pasang semua, blok ini pasang semua. Kalau mantap, kalau sudah mantap sebenarnya kita pasang solder semua ini ya, solder semua. Kalau sudah mantap, tapi kalau mau bertahap, ini pasang, dah bagian ini selesai. Dan nanti di sini ada output, ada output ini belum kita, ini belum pasang, cuma ini saja. LK 1 kita jumper kemudian dioda ini setelah itu kita coba kita coba, ketika ini sudah pasang kita coba input AC kita nyalakan untuk lebih aman di bagian ini kita pasang ya berarti di fuse ini ya di bagian fuse ini kita lepas fusee kemudian kita ganti pakai lampu 100 watt Lampu 100 watt, biar nanti kalau terjadi Kayak apa ya konser atau apa, tidak langsung rusak mosfetnya. Tapi kalau mantep, langsung ya, bisa juga. Kalau sudah mantep, kira-kira nggak ada kesalahan, tapi lebih aman. Pakai di seri ya, di seri di sini atau di sini, tapi yang enak di sini saja. Ini lepas kita seri, pakai uh, lampu bulam ya, lampu bulam 100 watt. Kemudian, kita coba uh, Kita masukkan Nanti kalau ini SM, SM, SMPS yang bagian ini Jalan nanti akan ada output Output Outputnya sekitar Bawaan SMPS itu sekitar 15 atau 16 volt Kalau tidak salah itu Kita Apa Jalan nanti output kesini. Nah, ke sini Nah apa-apa ini Walaupun di sini 12 volt tapi tetap kuat itu pakai supply itu. Jadi nanti output di sini keluar 15 atau 16 volt ini mensuplai ini. Nah ini nanti kalau sudah jalan berarti ini sebenarnya ini namanya soft start sudah enggak pakai ini lagi. Berarti langsung lewat relay ini untuk menghubungkan ke sana ke jalur ke sini. Yang dari AC. Nah. Ketika sudah jalan, sudah dipastikan jalan, sekarang kita ke tahap ini apa PVM yang ini, PVM yang ini kita solder semua, pastikan pastikan apa sesuai dengan PCB, pastikan semuanya ini. Nah, jangan sampai terbalik dan jangan sampai salah yang sini. Asal sesuai PCB, Insya Allah tidak gagal nih sudah fit. Ini sesuai PCB tak gagal. Nah, ketika sudah, ketika sudah sesuai PCB kita hidupkan lagi. Jadi kan belum terpasang ya, ini belum terpasang. Oh ya, yeah. kalau ini belum aktif, SM, eh, yang PFC belum diaktifkan di area apa? Elco sini diukur pakai pakai menu yang ini, menu yang vol yang vol ini ya, pakai yang vol ini. Ini nanti akan keluar kalau karena PFC belum belum aktif, nanti yang di bagian plus dan min, plus dan min yang di sini, ini dikeluarkan sekitar 300-an volt. Kalau PLN pasturnya bisa sampai 290 atau 295 di area yang LQ sini, berarti kita ukur ini outputnya di sini, ini min plusnya. Nah. Ketika sudah ini sudah sudah kita hidupkan. Uh, perhatikan lilitan jangan sampai jangan sampai apa ya nyasar ya. Karena kalau lilitan nyasar nanti akan tidak berhasil. Pokoknya lilitan di sudah ada. Ini ke sini, ini ke sini itu sudah ada arahnya. Untuk core GDT, uh, kemudian yang ini juga usahakan pakai uh, apa ic yang bagus, kemudian Biasanya yang SG itu ada yang palsu ya, banyak yang palsu, ya bukan palsu sih, mengkawi, ya Terus ini pakai yang bagus juga, pakai yang BD biar lebih stabil. Nah kemudian buat GDT, GDT ini saya pakai core hijau, kemudian jumlahnya itu kalau di tulisan di PCB itu GDT 1,5 MH. Ini bisa ya 1,5, 1,6, 1,7. Ini pakai-pakai pakai 10 lilit bisa. Pakai saya itu biasanya pakai kalau di sini kita bisa pakai 10 atau 11. 9 juga kadang bisa. Ini yang ini pakai 10 lilit. Jadi di lilit bersama. Jumlahnya masing-masing 11 masing-masing 11 lilit. Tadi kita tak bisa ukur Hasilnya, pastikan diukur dulu karena uh, ini pakai pengukurnya. Saya pakai yang ini, bisa pakai pengukur ini atau pakai smart tester. Ya, pakai smart tester, nah, semacam ini juga bisa. diukur hasilnya sekitar 1,5 1,5 mili henry atau 1500 mikro henry. Nah, kata ini sudah jadi, sudah dipastikan kita cek di belakangnya. Pastikan ini nyambung. Nyambung. Nyambung terus uh, setelah itu jangan lupa diganjel. Ini karena double apa ya, double layer atas bawah uh, kalau tidak diganjel ini seperti yang diceritakan Pak Subakti Wardoyo itu yang di channel Bengkel Seraputan. Ini pernah bermasalah karena tidak diganjel. Jadi ini diganjel dikasih. Ganjel atau ganjal di sini? Nah ini ganjal agar lebih aman. Ini di saya pakai double tip dah setelah jalan kemudian kita jalankan lagi hidupkan SMS thread. Kalau sudah hidup, nah ini kan belum ada masretnya nya Kita ukur. Kita ukur pakai pertama ukur VGS. Ya, kemudian kita ukur VGS-nya pakai menu DC ada yang ukurnya pakai biasa senang pakai yang AC tapi yang pakai kalau pakai ini nggak bisa pakainya yang AC tapi yang avometer bukan digital kalau digital saya pakai DC ini kaki gate sebelah kiri ini gate ini source nah, ini kan belum dipasang nanti di, diukur di sini berapa pastikan semuanya jadi yang sini satu dua tiga empat ini pastikan sama ini kalau bawaan SMPs, guys, sekitar naik, ternyata sekitar 4, kalau nggak sah 4 volt, 4 volt. Kadang SMPs ada yang 4,5, ada yang hampir 5, kadang ada yang di bawah 4. Nah, ini tergantung, saya kita ukur dulu, pastikan sama, ya pastikan sama. Kemudian, setelah ukur itu kita ukur frekuensi, jadi pasti frekuensi ini. Kenapa perlu mengukur frekuensi? Karena nanti kita perlu untuk... Uh, mematchingkan dengan trafo ini, mematchingkan dengan trafo kita pakai yang menu hash ini ya, itu yang hash. Kemudian kita kayak tadi, kaki gate sama sos. Uh, Frekuensinya berapa nanti kita ukur gitu. Nah, ini posisinya tidak hidup ya, ini posisi tidak hidup nya pas hidup ini contohnya tidak dalam keadaan hidup berarti nggak buat jadi pastikan frekuensi yang untuk mosfet 1 2 3 dan 4 itu sama kalau belum sama berarti masih ada masalah di rangkaian ini atau nilai-nilai di sini atau resistor uh, apa ini kadang kadang ada transistor bermasalah atau kadang digednya terbalik Apakah masih kalau masih belum jangan pasang mosfet dulu sampai ini benar Pastikan semuanya benar. Kemudian kalau sudah terukur, kemudian ukur-ukur DC, dati circle atau dati circle ya tulisannya itu. Ini pakai menu yang ini, kemudian pakai yang nah ini yang persen. Nah, nah ini sama di kaki tadi, di kaki get dan source ini. Oke, Pak, diukur di sini. Nah. Nah, setiap sms kadang beda-beda ini nanti ada settingannya sendiri untuk DC uh, ada yang sampai maksimal 50 katanya kalau melebihi 50 itu berbahaya ya pokoknya biasanya kalau BCB nya Pak CKM biasanya uh, sekitar 45-an ya DC itu nanti ada sekitar 39, 40 atau 42 kita lihat saja hasilnya seperti apa kalau untuk menaikkan atau menurunkan DC biasanya kalau DC terlalu terlalu mepet misalnya 450 gitu ya nanti pas beban tinggi mudah mudah rusak ya makanya ada teman-teman yang DC itu di setting sekitar 40 atau 39-an. Nah, untuk merubah DC-nya ini nanti di, di resistor ini. Nah, ini yang ini 470 ohm. 470 ohm. Kalau mau menaikkan berarti ganti 220 atau 330 ohm. Saya 470 sudah aman. Kemudian frekuensi sudah biasanya bawaan bawaan SMPS itu frekuensi sekitar 68 70 70 kilo. Nah, kalau sudah frekuensi segitu kemudian sudah berarti intinya ini sudah siap. Tapi tapi kita jangan ke situ dulu kalau sudah itu kita garap ke bagian ini. Bagian apa? PFC. Nah, bagian PFC tadi IC kan kita belum pasang lah ini IC NCP 1635 atau berapa 1635A itu kalau yang di data 1635A itu yang dijual di online online itu frekuensinya sekitar e, bekerja di 70 kilohertz. Nah sebelum kita pasang ini kan mosfet belum kita pasang ya belum kita pasang. Nah ini kita membuat lilitan dulu lilitan ini dua ini kita buat lilitan 2 terus pakai core 4 cm. Core-nya ini core ukuran 4 cm. Nah, semacam ini. Ini seri berapa ini? 770. Nah, semacam beli ini. 770 ini 4, 4 cm ini. Jadi 2 2 lilit. 2 lilit kayak gini. Nah, Terus kita buat lilitannya. Ini pakai kawat satu yang di sini pakai kawat 1,5, 1,5. Kawat 1,5. lima. Nah, kawatnya seukuran ini. Kawat 1,5, panjangnya sekitar 4,7-4,8 meter. Nah, ini dapat lilitan. Kalau ditulisan PCB itu 600 micro Henry Terus yang di sini tuh, ini yang dililit keluar 5,7. 5,7. Mikro Handy Terus 5,7 jumlah litanya 58 lilit Habis kawat itu sekitar 470 Atau 400 4,7 4,8 Meter gitu ya nah, ini Masih sisa sedikit Nah awalnya ini Pakai 600 ternyata Pas dipasang itu Ada masalah Jadi intinya kita buat dulu standar PCB aja misalnya 600 600 600 micro henry 2 kemudian kita pasang setelah kita pasang ini kan mosfet belum dipasang IC kita pasang dulu setelah IC dipasang kita ukur yang apa ini kaki uh, tempat untuk kaki mosfet itu uh, apanya voltasenya berapa VGS nya berapa nanti di VGS-nya di sini. Nah, ini ini ketemu kakinya. Ini keluar VGSnya apa enggak? sekitar berapa ya? 15 atau 12 buat keluar keluar keluar VGS ini keluar berapa volt gitu. kemudian frekuensinya pastikan sama frekuensi dan VGS-nya sama di MOSFET PFC1 dan MOSFET PFC2. Setelah sama, kita pasang MOSFET. Oke. Okay setelah pasang mosfet kita coba nah seperti catatan Pak di bengkel serabutan jadi yang mau belajar SMPS bisa buka di belajar di bengkel serabutan channel bengkel serabutan ya untuk lebih jauh lagi ini untuk mencobanya ini jadi kita pakai input kemudian kita masukkan apa itu apa ini ini ke colokan, colokan ini ke masukkan ke ac masukkan slip langsung lepas gitu itu untuk ngetes aman nah kemudian kalau tes lepas itu dia langsung tag ini ada ada relay kita pe, apa, pegang dulu lihat di sini maksudnya kita cek panas atau enggak kalau panas kalau panas itu berarti ada masalah kalau panas itu ada masalah seperti yang di bisa lihat langsung di bengkel serabutan itu ternyata masalahnya di MOSFET itu yang pakai PCB badak ramping eh, MOSFET di apa ini di dioda ini nah, ini kalau cek kemudian enggak ada panas berarti aman langsung kita bisa masukkan apa ini ke kita hidupkan SMP z nah kalau sudah aman nah, kadang ada masalah ada masalah di trafo PFC ini ada suara desis nges gitu ada suara desis. pertama kualitas IC ini kualitas IC terkadang hmm, apa ya kurang baik uh, kurang baik IC diganti yang baik uh, saya sempat kemarin pas pasang IC kurang baik itu keluar output langsung output Uh, di ukur output wc nya di kaki ini, kakinya, kakinya elco ini. Ini keluar 420 atau 415. Harusnya normalnya ketika ini ini apa? Ini ini standar PCB ya 480 atau 490 sekitar itu. Ternyata keluar segitu. Hanya diganti IC normal. Ya, IC normal. Nah, kita tentukan uh, IC, apa output PFC mau berapa kalau misalnya mau 300 saya ulang, tadi ini bukan keluarnya 400 keluarnya kan gara-gara IC bermasalah 415 ya, ganti IC jadi 390 Nah, untuk pen output uh, output PFC agar kita setting kalau standarnya kan ada ini 3, 3 IC ini Nah, tiga IC, tiga resistor ini ya, resistor bagian sini. Nah ini, ini ada 680, 680 k, 680 k, kemudian 470 k. Ini seri ini, jadi rangkaiannya ini seri. Nah ini kalau standarnya kayak gitu, cuman yang di sini saya pakai 470, 4680 680 k sama 470. Kebetulan berkali-kali saya mengalami, kalau yang jalur ini pakai resistor yang seperempat, buat itu sering apa ya, nilainya menjadi lebih besar melar gitu ya. Akhirnya ini saya pakai yang setengah watt. Nah, uh, untuk output uh, kita jalankan kemudian kita setting outputnya, outputnya yang enak pakai standar saja berarti 680K 680K kemudian yang satunya ke 470K kemudian yang ini yang di PCB ini ini kan 4K7 4K7 kalau menurut di channel bengkel serabutkan agar tidak apa ya tidak terlalu ngano ya, es intinya direkomendasi ganti yang 3k3 yang ini yang 4k7 ini diganti 3k3 ini masih 4k7 oke okay. kita jalankan jretn kemudian cek nanti ini kan elko belum dipasang ya ini kita lihat nanti outputnya di sini kita nanti di elko sini outputnya berapa kalau ternyata sudah misalnya 390 berarti ini PFC sudah jalan uh, kalau sudah jalan kemudian sudah ini berarti sudah siap kita cek lagi tadi ulang cek apa frekuensi sini frekuensi frekuensi nah kalau sudah ketemu frekuensi ini berarti SMP sudah bisa dipasang dan Jangan sekali-kali tanpa beban, berarti misalnya trafo belum dipasang atau tidak dikasih beban, pokoknya trafo belum dipasang, mosfet dipasang, kemudian dihidupkan. Ini akan menjadi masalah. Salah satu atau jalur mosfet salah satu ini akan rusak kalau tidak ada beban. Nah, sekarang kita pasang semuanya ini. Jadi area sekunder ini kita pasang semua langsung bisa atau pasang elko saya kadang pasang elko 2 2 tapi kalau sudah mantap ini pasang semua jajat jajat sekarang tinggal buat trafo trafo SMPS ini nah trafo SMPS kalau ini kita PFC caranya ini kan tadi 390 390 kalau 390 kita tinggal pengen untuk output berapa? Misalnya, outputnya pengen untuk kelas H. Misalnya berapa ya? Hmm, VDC 90 sama 90. Nah, cuman kadang kelas H kalau yang 90 pakai yang apa ya final yang bagus ya. Misalnya finalnya 52 5200 itu ini misalnya sini untuk 70 70 70 70, 70 plus 70 min 70 plus 70 min maka kita setting agar ini keluarnya 70 nah untuk mendapatkan output 70 maka kita bisa melihat dari sini ini misalnya tadi kita setting 390 ya 390 kemudian kita rumusnya pelilitan primer pelilitan primernya berapa pelilitan primer berarti nah, misalnya ini ini kita ngelilit primer 1, 2, sampai kita taruhlah 30 ya kalau yang ini untuk praktek praktek anak-anak jadi Lilitan primernya kita buat 30 Berarti kita hitung saja Berarti 390 Jadi rumusnya itu 390 Dibagi Kita lilitan primer Lilitan primernya itu 30 Maka nanti Setiap lilit sekunder Akan mendapatkan 13 volt Sudah kalau 13 volt, misalnya kita pengen dapat 70, kita tinggal angka 70 saja, 70 dibagi 13. Keluarnya 5,3 lilit. Kal 5,3 lilit, kok kayak apa ya, nanggung misalnya. Nih, ngeblur. Kita ganti misalnya dibuat sing apa ya yang yang lebih lebih pas lagi misalnya misalnya kita buat 390 dibagi 29 lilit ketemu 13,4 ini kalau kita kali 5 ketemen 67 nah berarti kita buat 29 lilit untuk primer Kemudian sekundernya kita buat uh, Berapa tadi 5 ya Sekundernya 5 Atau kita mainkan di Kita buat 6 lilit Kita buat 6 lilit Berarti Hitungannya kan 6 lilit 6 lilit Kali 13 ini katanya Nah, biar tidak ketemu tujuh delapan, maka tujuh delapan ini kita mainkan di sini di bagian PFC kita turunkan agar nanti ketemunya per apa ya per per lilit sekundernya itu ketemunya bisa pas gitu. Nah, untuk yang mendekati, kita pakai 6 lilit, berarti 390 dibagi 30, berarti lilitan primernya, 13 x 6, assalam, oh, x 6. Nanti kita 78, kita berarti turunkan yang area PFC, misalnya 300 dibuat setting 370, dibagi 30, 12 x 6, nanti ketemunya 73. -blur nih. Hai, nah, ketemunya 773 jadi settingan apa ini yang area PFC kita buat outputnya 370 370 dengan men setting ini mengurangi nilai yang 600 680K ini kita kurangi misalnya kita buat 560K nah, ini di otak adik saja yang di bagian sini kemudian nanti sekundernya kita buat 6 lilit jadi nanti misalnya posisi primer nah, misalnya ini ada posisi primer ya ini usahakan trafo pertama dan kedua ini pakai lilit aja sama posisinya arahnya juga sama usahakan sama karena ini full bridge bebas kan arahnya cuman usahakan nanti trafo pertama dan kedua sama, misalnya ini untuk primer arahnya ke sini kita lihat dulu, 30 misalnya, satu, eh, 30 ya, 1, 2, sampai 30 selesai kemudian, lihat arahnya ke sini trafo 1 dibuat lagi, kayak gitu kasih sirlak, kita solasi kemudian baru sekundernya sekunder pakai 4 kalau yang primer itu pakai kawat 1 mili satu mili kali dua, satu mili kali dua kita lihat sejumlah tiga puluh. untuk cara melit bisa lihat di channel Bengkel Serabutan tiga puluh lilit selesai, ta. kemudian dua-duanya pastikan sama. kemudian yang satunya nanti kemudian tinggal satu under, kita lilit juga arahnya usahakan sama juga sekunder kita lihat bersama kita lihat bersama jadi yang ada caranya sendiri nanti ya ini pastikan sama kanan dan kiri nah kalau sama nanti hasilnya di output akan sama juga kayak yang ini cuma selisih 0,1 0,1 keluarnya selisihnya cuma 0,1 nah setelah lilitan selesai kita pasang trafo Nah, ini di sini ada ada output kan ini, ada output. Terus di sini juga dari bawah raw settingannya ini untuk yang CT ya. CT ini untuk dibuat step down buat, buat step down 12 volt. ini belum dipasang, ini juga belum dipasang. Terus ini kenapa dikasih tambahan apa output ini nanti kalau karena kalau kita butuh misalnya untuk kipas atau ingin misalnya kita buat untuk kelas D kelas D 2 kan yang satu pakai yang ini step down yang ini yang satu pakai ini dikasih dioda kemudian kasih step down lagi ini untuk kipas yang bagian satu yang sini ya, kayak gitulah semacam itu nah kalau sudah dipasang trafonya kita bisa siap-siap pasang apa ini Oh ya, trafo itu setelah jadi. Nanti, ketika trafonya sudah jadi, nah, setelah lilitan trafo ini sudah jadi, eh, siap dipasang. Kita ukur dulu ukur eh, induktansinya. Induktansinya kita ukur pakai alat nah, yang di sini, eh, 30 lilit. Ada yang ketemunya 4,8 4,5, yang ini ketemu 5,6 5,6 milihenry atau 5600 mikohenry. Nah, kalau sudah ketemu, misalnya pastikan sama yang kanan dan kiri, pastikan sama uh, induktansinya, yang kanan dan kiri pastikan sama. Kemudian misalnya 5,6 milihentri kita pakai aplikasi Electrodoc kemudian pilih yang resonansi reaktansi ini nah karena ini kita pakai apa pakai full bridge nah, ini kan smp nya full bridge maka kita uh, gunakan ini uh, ex, nilai XL 1,5 kemudian lilitan kita tulis 5,6. 5,6 mili Henry. Kita hitung frekuensinya berapa? Dengan apa? Nilai XL 1,5, kemudian lilitannya itu 5,6, maka frekuensinya harusnya yang matching itu 4,2. Ah, 4,2 kita coba dulu, karena setiap setiap MOSFET, karena ini kan kita pakai MOSFET, MOSFET, MOSFET second ya trafonya juga trafo, trafo second bisa cocok, bisa tidak jadi nilai yang tadi kita hitung di sini ini bisa cocok, bisa tidak kalau nanti tidak cocok kita bisa sesuaikan, nah tadi kan bawaan, ini belum dipasang MOSFET bawaan dari PCB ini kan tadi sekitar 70 atau 68 misalnya 68 kilo, maka kita turunkan frekuensinya agar matching dengan trafo nah, cara menurunkan ini kita pada PCB ini pada PCB di kaki CTRT ini, di kaki yang sini ini, kalau pojok SMS apapun di kaki ini 67 kalau nggak salah ya ini ada kalau di bawah BC ada yang 10, ada yang 8K2. Ada yang 10, ada yang 8K2. Kemudian yang ininya macam-macam lah. Ini kita rubah. Yang di sini kita rubah misalnya 1 1 nano ya, 102 kodenya, 1 nano. Kemudian yang resistornya kita ganti 15K misalnya. Kita ukur lagi. Kita ukur lagi misalnya sudah ketemu kita tadi 442 Kok masih belum ketemu kita bisa seri. Anak 15K di seri dengan 2K misalnya sampai ketemu 42. Kalau sudah ketemu 4,2 kilo di apa? frekuensinya kita ukur pakai ini ya. Pakai ini diukur kok sudah ketemu di kaki get dan sosnya diukur itu sudah ketemu 42 dan sama semuanya. Ah maka mosfet sudah siap untuk dipasang. Mosfet sudah siap untuk dipasang. Tinggal kita pasang mosfetnya. Nah, ini kalau kita membuat trafo nya semacam itu, maksudnya trafo dulu baru mosfet. Kalau dibalik bisa apa enggak Bisa saja. Misalnya kita pakai ini mosfet mosfetnya misalnya berapa tadi? Kecepatannya misalnya 70 ya Misalnya kita kecepatan 70 ini belum pasang MOSFET Kecepatannya 70 Terus kita pengen bekerja pada frekuensi 70 Nah maka di sini kita gunakan frekuensi kita tentukan 70 kilo Oke kita cari lilitannya berapa nah, Lilitannya 3,4 1 MH. Nah, 3,41 MH nanti trafonya pas di sini. Ini kan trafo 2 ya. Nah, ini trafonya misalnya sudah dibuat 30 lilit, kemudian dicek ketemunya apa? nilai induktansinya tinggi, maka bisa dikasih di sini dikasih apa? ganjal. Nah, di sini dikasih apalah sampai diukur sampai nanti ketemu uh, 3,4 Nah, sampai ketemu 3,4 Makanya tinggal selera. Jadi lebih enak. Sebenarnya lebih enak buat ini terus apa? Tanpa pakai apa ya? diganjel-ganjelan, tanpa ada pengganjal. Ketemunya berapa tinggal nanti ini di disesuaikan frekuensinya dengan muta adik ini, nah sini kan tadi 5,6 5,6 terus di sini sudah disetting 4,2 4,2 4,2 42 kHz kemudian kalau sudah kita pasang semua kita coba uh, pasang ini apa colokannya itu, kita hidupkan SMPS jret nah. kita hidupkan SMPS Ketika hidup, ketika smps hidup, nah, ternyata kasus yang di sini, pas dihidupkan, mosfet panas. Nah, kejadian mosfet panas. Nah, kejadian mosfet panas ini, ini berarti biasanya karena frekuensi masih terlalu tinggi. Karena frekuensi masih terlalu tinggi. Karena frekuensi terlalu tinggi, maka di sini, di berarti nilai XL-nya itu kalau 1,5, ketinggian. 1,5 ketinggian. Kita bisa ganti apa? Eh, nilai Excel-nya menjadi lebih kecil lagi. Nah, misalnya ganti 1,3 atau 1,2. Misalnya kita buat 1,2. Oke. Okay kemudian cek frekuensi. Nah, frekuensi 3,4 dengan nilai XL hitungan di dielektrodok semacam itu. Kita turunkan intinya karena panas kita turunkan. Nah, di sini diturunkan, diturunkan menjadi sekitar 30. Nah, 30 32 ini. Ini dengan nilai C-nya, C yang ini. Ini dikali berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Sekitar sini ini ini nilainya 1,102 atau 1 nano, kemudian ini 20k sudah dirubah diturunkan frekuensi kita coba lagi, nah ternyata ini sudah adem sudah adem. nah ketika sudah adem output sudah normal kita pasang tambahan dioda sama tambahan dioda ini kemudian headsung kita pasang elko-elko kita pasang Terus jangan lupa yang di sini. Ini biar tidak nyetrum ya. Ini menghilangkan gangguan ke HP ini. Pastikan ini dipasang pakai yang model kayak gini. Aduh. 102. Itu nah, untuk masalah masalahnya yang kita hadapi biasa di PFC itu ada apa ini? Core PFC-nya itu ada suara desis, ini nah Ini biasanya karena pertama bisa jadi kurang kenceng, jadi pas buat lilitannya usahakan memang kenceng ya, memang kenceng. Kemudian usahakan sama, terus bisa jadi juga karena frekuensi kemarin ini dicoba 600 mh eh, 600 micro. -henti ternyata ada suara desis kemudian ditambah lilitan ternyata tambah kemudian diturunkan baru desisnya itu hilang jadi sekitar 570 atau 560 nah kalau yang PFC ini PFC dari yang saya lihat di bengkel serabutan itu nilainya itu kalau ketinggian malah nanti gampang drop kalau pengen tidak drop ya apa ininya jangan terlalu tinggi berarti kemarin kalau saya itu 400 400 ya 400 400 mikro Henry berarti ditanya dikurangi berarti 400 450, 400 50 400 berapa itu kalau pengen tidak gampang drop nah, semakin banyak ini akan mudah drop ini posisinya di tidak sesuai di PCB ya ini sekitar 570 karena memang tidak ngosos, tapi bagi pemula ya mending apa sesuai dengan PCB. Kemudian masalah-masalah lain itu biasanya kadang uh, output output itu kadang di sini output kejadian outputnya itu yang ini satu output ya satu output. Ini beda men sama plus beda itu bisa jadi apanya? Ininya, ininya bermasalah. Trafonya dan pelilitnya bermasalah, tapi biasanya bukan trafo kadang. ini kadang ini. Kadang IC SG ini, IC SG apa ya? Cara kerjanya itu kurang kurang stabil atau apa? Jadi tidak konsisten. Ininya ganti yang bagus ini. Jadi ininya ganti yang bagus. Uh, kemudian ada lagi kasus-kasus itu kasusnya semacam ini. Jadi ada kasus eh, SMPS kita apa? Kita hidupkan dalam posisi seperti ini hidup. Terus yang pernah teralami hidup, kemudian di cek ke eh, dimasukkan ke box, nggak bisa, nggak bisa apa? Gak bisa hidup, nggak bisa untuk suplai. Power mati ini, nggak bisa hidup yang PWM. Ini dicek ke bawah, cek di apa ini, cek di GDT, nyambung kembali ke box lagi, nggak hidup lagi. Nah, sudah diganti ya? Hanya diganti, diganti pak MOSFET. Ini hidup jalan, oke okay. nggak jadi lagi kemudian. Outputnya dinaikkan, output- outputnya dinaikkan, menaikkan nilai resistor yang di air sini itu, ternyata enggak hidup lagi ya, ternyata ini setelah diode kontak ternyata ada masalah di GDT, nah, di GDT ini kasusnya GDT-nya itu ngeriknya atau mengupas kabelnya itu kurang, kurang apa ya, kurang bersih, sehingga pas disolder solder itu. Soldernya kelihatan nempel, pas kayak gini nempel Tapi begitu masuk ke box, kadang ini ketekuk Kayak ke ini, ada tekanan Ini soldernya tidak nempel Akhirnya enggak, GDT yang bagian depan ini, Yang bagian utama ini, akhirnya enggak nempel Nah itu enggak hidup Kasusnya semacam itu uh, Kemudian kalau Ada lagi yang bermasalah di PWM Tapi yang PCB ini Normal ya, itu yang PCB buat-buat Itu kadang Apa, suplik gara-gara trafo ini atau osilasi semacam-macam kejadiannya tapi yang ini normal kemudian apalagi ya masalah-masalah yang membuat intinya ini, pastikan IC-IC ini gunakan yang bagus terus ini NTC ya NTC kalau diganti resistor bisa, diganti resistor bisa yang ini kalau yang SMS yang bukan PFC yang berat kayak gini biasanya pakai resistor 3 watt ya resistor 3 watt yang 40 oh ya, 33 ohm ya di seri dua itu paling buat untuk ngangkat P apa untuk soft start itu sudah lancar-lancar saya -lancar karena saya sebenarnya biasa nggak pernah pakai nggak kalau yang ringan ringanannya nggak pakai NTC karena pernah Kaget gara-gara ada salah masang, oh ya ini, salah masang ini IC apa transistor BD ini terbalik, tergesa-gesa, jet, langsung panas, konslet kan ini meledak, direm. Ada yang gak meledak sini, meledak NTC nya, NTC nya langsung meledak, direm gitu, meledak, kaget. Nah, terus ternyata ini yang rusak. Wah setelah itu biasanya kalau yang kecil-kecil saya pakainya tidak pakai NTC, pakai resistor 3 watt atau resistor 10 apa, kalau yang desainnya tidak kayak gini pakai resistor yang 5 watt itu yang 5 watt kalau yang biasa 3 watt itu kadang sudah bisa paling untuk soft start itu sudah bisa yang 3 watt tapi yang ini kemarin pakai yang 3 watt nggak bisa, 5 watt nggak bisa mesti kobong di sini mesti terbakar jadi pakai NTC sesuai dengan PCB 22 watt nih. itu Kemudian ini, adapun ini, ini tinggal kebutuhan saja ya. Misalnya kalau kita buat untuk kelas D kan kita butuh dua, misal untuk dua dua kit, berarti kan kita butuh suplai bias kan, suplai bias. Maka ini nanti masuk step down. Ini juga yang satu untuk kipas. Ini kita tidak pakai. Kalau yang untuk ampli atau yang kita kita fungsikan ini. Kemudian Oh ya ini Yang PFC Dan ini Pastikan ini yang apa Lilitannya itu lilitannya sama, lilitannya sama Dan cara Ngelilitnya bebas ini Posisi kanan kirinya ini bebas Jadi kalau kita hitung untuk pembuatan SMPS ini ya. SMPS ini kita hitung biayanya. Eh SCB itu kalau enggak salah 160. 160. NTC 5000-an 2 10 ribu. Ini IC berapa ya? 7000 ribuan atau 8000 ribu ini IC. Kemudian trafo P trafo ini, trafo trafo ini ya untuk SMPS yang supply PWM ini dulu beli 7500 ini dulu 6000 an sekarang Rp6.000an ya, misalnya Rp7.500 berarti rp 15000 terus dioda ini macam-macam nah, taruhlah ini dua harganya satunya rp 8000 16 15 16000 15000 16000 heatsink itu berapa ini, satu belinya itu berapa senti itu, kalau diharganya Rp20.000 misalnya 20, 16, 15 kemudian nah ini elko nya elko pakai 470 mikro yang 450 volt itu harganya per satunya dulu 5 ribuan, 15 ribu gak sekarang harganya berapa kemudian ini kapasitor 3 ribuan kalau nggak salah 3 ribuan berarti 4 berarti 12 ribu Terus Core-nya 4 Satunya 12.500 Berarti 450.000 Kabel kawatnya itu kawat Jerman 1,5 itu Harganya Kurang tahu habis berapa on Per on-nya itu 22.000 Mungkin sekitar 1 on Mungkin cukup 2 on ya Kurang-kurang paham ngitung, Karena belinya banyak Kemudian untuk core gdt 2500an kawatnya sudah ada ini murah terus resistor-resistor itu paling berapa ini murah resistor 150-100 rupiah ini ya kemudian kapasitornya kalau punya pakai kapasitor yang yang apa itu mkp yang tahan panas ya itu ada 300an atau 400an nih yang multilayer ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 agak ini enggak mahal banyak kapasitor sama ini nggak mahal kemudian nah ini yang mahal-mahal paling ini uh, MOSFET ya MOSFETnya itu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini satunya itu 15.000 ribu dulu awal-awal nah, malah dulu pas sekenan dulu masih ada yang jual dulu pas pertama dulu sekali ini koleksi itu 9000 ribu sekarang mungkin sekitar 17.500 sampai 20 taruh Taruhlah misalnya harganya dua uh, 20000 berarti kali 6 satu dua tiga empat lima enam kali enam berarti 120.000 dua puluh terus dah itu kemudian elko ini elco sekunder elco sekundernya itu pakai enam ratus pakai seratus mikro juga bisa tapi harganya sudah mahal ya ini Dulu harganya 3.500 atau 4.000. 4.000 ya. 4.000 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 16. 16 kali 16 4.000. 64.000 ya. 64.000. dan trafo beli bekas, sekarang malah ada yang murah dulu tuh. Kalau beli itu kadang belum dibuka lilitannya. Dulu 40.000, 45.000 kita bongkar sendiri. Nah, ini Satunya kalau nggak salah 40 ribu dulu brinya 40 kali dua itu 80. Terus kawatnya pakai kawat 1 mili. Kurang tahu jumlahnya berapa 1 mili itu untuk dua atau berapa on saya nggak ngitung. Tapi yang jelas nggak sampai 100 ribu untuk kawat sama trafo e, kawatnya saja tidak sampai 100 ribu lah. Jadi ini trafo 40-an ribu. Sekarang ada yang jual 35.000 ribu ada. Itu kemudian ini dioda ada 8, dioda ultra fast. Jadi ini second semua ini, barang second, second, second, second, secondan semua. Ini yang baru, paling baru, IC baru. Dioda harga 8 ribuan, kali 8, 8, x 8, 64.000. Dan kita bisa kalkulasi ya, hedging 20. Oh ini sama hedging ini. Berarti ya 25 lah, hedging 25 ini kali 8 kali 8 64. ini 2 berarti taruhlah 100 160 ribu misalnya, 150 150 ini 64000 ribu hedging 25 ini 64000 ini yang besar-besar elko nya dulu 5 ribuan kalau sekarang 7.000 ya berarti 20.000 ribu elko kokernya apa ini kawatnya tarulah um, habis berapa ini ya satu on cukup apa enggak karena 30.000 sama apa ini kornya kornya itu 12500 kali 4 50.000 terus dioda ini 8 dua Oh ya dioda ini Ultrafasinya juga 8.000an RURG 8.000 ada yang 10.000 Bekas juga Ini 12.000 ada yang 10.000 Ini 8.000 Itu Di total ya paling habis berapa nggak banyak Cuman intinya uh, sesuatu yang dibuat Sendiri itu ada nilai-nilai kepuasan Karena kita merakit Sendiri gitu, Ini untuk materi ekstra Pembuatan Pembuatan uh, SMPS dual output dual output itu jika ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh